Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar dan sempurna. Anak-anakku yang berbahagia, pada sore hari ini ibu akan bercerita tentang keistimewaan bersodakoh atau sedekah ada suatu cerita disimak ya pada suatu malam dengan sinar bulan yang terang benderang si Karim berangkat ke masjid Karim ini dulu anaknya nakal sekali tak pernah ke masjid gak mau mengaji tidak taat pada orang tua sehingga orang tuanya sangat marah pada Karim tetapi setelah bertaubat Si Karim taat kepada agamanya Setiap sholat pasti berjamaah ke masjid Nah pada suatu malam Si Karim berangkat ke masjid Pada waktu sholat Isya Nah Imam masjid memberikan tausiah Yang intinya Apabila kamu bersedekah Tiga ribu Contohnya Contohnya kamu punya uang Seratus ribu Yang kamu sedekahkan atau kamu amalkan Yang tiga ribu rupiah Nah yang tiga ribu itu nanti Yang akan menjadi Bekal kita nanti di akhirat Dan Yang tiga ribu itu pula Akan dilipat gandakan Tujuh ratus kali Banyak sekali ya anak-anak Nah, yang 97.000 tidak ada artinya. Nah, tahu sih imam masjid itu sangat mengena di hatinya Karim. Sehingga waktu sampai di rumah si Karim mengisi amplop-amplop untuk dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Nah, amplop-amplop itu sudah diisi uang dibagikan kepada tetangganya Karim melangkahkan kakinya tertuju pada satu rumah Si Karim mengetok pintu tok tok tok Assalamualaikum Keluarlah seorang lelaki berbadan tegap berkumis tebal Dia menjawab "Ada apa?" katanya Maaf, ini saya ada rezeki buat Bapak. Diterima ya, semoga bermanfaat. Yah, terima kasih. Si Karim pulang. Ada tetangganya bilang ke Karim. Hei Karim, kamu ini gimana sih? Orang itu pencuri. Kenapa kamu kasih uang? Di dalam hati Karim, Alhamdulillah, hari ini saya sudah bersedekah kepada pencuri. Semoga bermanfaat bagi pencuri itu. Malam berikutnya atau hari berikutnya, si Karim tetap memberikan uang kepada tetangga-tetangganya. Sampailah kepada satu rumah. Ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarlah seorang wanita cantik. Nah, si Karim bilang, "Ibu, ini ada rezeki dari saya." Semoga bermanfaat ya Kata ibu iya terima kasih Lagi-lagi tetangganya bilang Hei si Karim Kamu kenapa sih Itu loh pelacur Itu tukang judi Kok kamu beri uang Dalam hati Karim Alhamdulillah Saya sudah bersedekah kepada seorang pelacur Semoga bermanfaat Bagi pelacur itu Nah malam berikutnya seperti biasa, si Karim setiap waktu salat berjamaah pergi ke masjid. Nah, dilihatnya bapak yang berkumis tebal, berbadan tegap. Dan wanita cantik itu tadi pergi ke masjid. Loh, ini kan pencuri kemarin yang saya beri uang. Katanya dalam hati. Loh, wanita itu kan juga penjudi, pelacur. Kok pergi ke masjid? Nah... Dari situ Karim bertanya Assalamualaikum Bapak Bapak itu menjawab Waalaikumsalam Kita ketemu di sini ya Bapak Kata Karim Pencuri itu menjawab Alhamdulillah Karim Berkat kamu saya insya Sekarang pergi ke masjid mudah-mudahan Dengan sedekah kamu Orang-orang yang kamu beri sedekah Bisa bertobat seperti saya Nah dari cerita ini Anak-anak Kalau kita ada rezeki Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki kepada kita Sehingga kita bisa berbagi kepada siapapun Tidak peduli itu pada siapapun Bersedekah pada siapapun dan dimanapun nah, Mudah-mudahan dengan cerita ini Anak-anak bisa mengambil hikmahnya Bahwa bersedekah itu membuat orang-orang yang kita sedekahi bertaubat Dan apa yang kita sedekahkan Bermanfaat untuk orang lain Dan juga dilipat gandakan 700 kali Oleh Allah SWT Semoga kita diberi rezeki yang melimpah Rezeki yang halal Sehingga bisa berbagi kepada siapapun Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh